Den, den, den, ada lemon, den. Halo, Ma. Pak, ah, udah cek saldo belum? Kalau udah, transferin Mama sekarang soal bayarin uang sekolah anak kita, ya. Tapi bapak lagi perang, Ma. Gak mau tahu pokoknya sekarang, titik. Eh, Bimo. Hei. Kamu ngapain ceringat-ceringok? Mau dari ATM, dan. Pakai internet banking, Bang, cateng aja. Sekarang? Bank Jateng menyediakan layanan Internet Banking yang memudahkan transaksi perbankan dimanapun. Seperti cek saldo, transfer, beli pulsa, bayar listrik, sampai bayar sekolah kapan saja. Ma, transaksinya udah beres ya. Registrasi Internet Banking Bank Jateng sekarang.